Nah, ini…. ikan so, ya baik cengkul kong80 Tuhan berdiri two two go aya go Czy he hisou aku nak rook 1 the d смысLED of yang kan Zona Pak Makira, Jumali, bayi, binon, Alay, sonor, Baidu, dah, ngambil ini, keluar ini mana? Aja baru kita baru kan. yang Asal marak douto, Pak I malas oh, mata tadi Nau maksud sih, Jakko memana aja butuh nanti. Nengroih datu song, belum dana di Sony, ibu udah nukap boros. Barapa mengi dah mengi tak, batas Jakko son, rot song, mengenapa nuno dibuat sakuta, barangnya masih bersawijon. Alai bers bers sama jawetih, stokinah ini neng masuk maham kerisuk. Anon, moloroi itu sakuta, dingga menu Jakko nanti. Alai nau lu udah putar yang mulak. Ada apa yang berbeda? Bagaimana? Naujui, Masjalu masjai iba Asa doa disini keluarga anak Dung doa iba Didapot tomu setu som Menapai sipikir Data ya keluarga di Bapak si Maghiron Om biar kok tak suka di Joko? Bora sama udah. Royda Hati-hati deh Pak. Mana dah. Malah, juga, Bapak kedok jumpi karena masalah. Bapak bos dengan yang merekon, Neng Biti Pati Pati Ibun Sulini. Halo. Ah, ini dia posisi. Oh. Baru siang una. Oke oke oke, terus ya udah. Oh. Itu Bu Iya, heh lama tuh, gitu. kan jauh selabok, olir, kan? itu, kan jabunis labok, baru kan? Oh. Iya di top itu. Oh, yang merah masuk tuh tu, sama itu tuh nomor 2 Oh, apa ada aku deh? Utara merah san? Oke nah ini Kita... Tau masalah, yaudah Ah, itu Aida masuk, Mak ini, nih. Masuk, aja Lagi terkena pula, bu ini maju ada nanti memperasih oh, di bawahnya ada apa yang ada naso paneh depan di hutan, begad ini masih cukup beda balai juta, bah bolon numpah yang non eda dikirim pernah mesin satu taburan, enak seriusnya orang royed bah selama mengalir kerja itu alana tuh niat tuh yang mengalir kerja jodoh, jadi di sana maju laut tinggal, saya oh, tak pada bukan itu mudah, asal luli kontrakan hanya-hanya mengontrak, saya keluarga. saya keluar juga Halo Halo Bapak, ada yang itu? Enggak itu Ada yang ada itu? Tidak baru saja, Piaw Kita tidak baru mulai kerja, Piaw Iya, Piaw itu jam-jam masuk, ya, Baru mulai kerja Oh Masih ada yang ada yang ada di itu? Iya baju emangnya gratis nih tidak mojok nama gue sini baru sah hmm. tapi, lo, loe mai nai kami no. menerima songtrak songtrak tapi songan no menikir daten, so, itu nih songan itu itu tidak baru asal masih sehat sehat jalan lancar musik perkara juani to gimana itu senggak maturu songpani juani itu, Alai, tapi emang jauh Oh. Oh, Asa namo bello, bem, nah, namo, pesemon, nih, anak pesemon, nih, anak pesemon, nih, anak pesemon, nih, Nobat tar mudah, mendar mudah. Mani, Magira, Mani, Mani, Magira. Mani, Magira. Bah, bapak Itu, itu, itu sih suni itu tuk. ah, ah, boleh ah. itu? Nakin isani muli. sama dah, maksud saya dari Jumbo Habiteng? Mm -hmm. oh, guru kemana lagi top dah lape, kan? udah no mau raku kotor-kotor, bering tapi ini kotor namun udah menjatuhkin dah oh, aduh bisa di sini dulu piaw nih piaw tukin atau piaw tuk jeluman di jatuh dah, oke oke oke udah nggak saya ada ngapain? udah nggak udah udah udah udah sampus atau kita neng ari sana buru-buru nih nah itu dia suruh piaw tukar kan letar gitu baru sukunya udah maka jel-jel jel-jel udah udah maka nukuni piaw tukar ini udah cuma ngepenggana Itu lagi. Atau yang ibunya? Terima kasih ya Itu sinar kali loh boleh ini, Masih mana itu, tapi masuk Ini dua orang itu. oh arah itu, Jadi, ini rumah itu Oh. Jadi, itu. Ini jalan nomor Jalan dahliya itu? Oh, oh itu Itu Kalau keluar masuk dan ini sudah baru satu tapi kan? Oh, ini? Oh, ini, itu ini. Oh, ini, kita, kita. Kita. itu Masuk itu Atau, itu si yang betul lo lebat do pikirannya lebat pikir untuk mau kenapa nih ya? Oh, soalnya nah. konak ah, bapak ah, aku Oh, oh tadi oh, dong. Apa ya udah Sudah. Gue beren parahannya ide itu asik sumutiru masuk nih nomasa lewat tu itu gue bunuh serison itu nasi gue pengalaman atau berarti keisi di judulnya itu asing gue pipi mau ke doang nih tu gue berjuh nih tu teh gue tiriya di iye kali iye udah Nah, kita udah merasa di jagoan, mau parah. Gak punya itu. Hehehe, itu nangsi soman nih pikiran jadi boleh keluarga, koma mana itu? Terima, nangsi pipun nih, atau mau nah, itu, somo mode, itu muru. Nabi ya, beda itu. Ahah, nangsi roh, dok soman orang nih itu, mau di itu jadi, mana itu mana pula sige sige ini tupu atau itu ini sige itu kan itu kan ga nanti hilang menerokannya lho hak Magira? iya juga nah mas oh juga lah anak oh panon mana anu de ngeh halo kutu ah Deng gendu peho mat cerita yauti to mu suaru mu bayar maninga hoi sol. Jeng masuk mu boarang bo bi ulon be ulon di jebol. Alaikan nasitu horo na wuduk konna tu yu itu yedat. Mu tu jebol na wu asing-asing go pengaluh ni yedat wapu. Dia po dia, dia. Sonai angka barang mi la wusah jebol. Wuduk-uduk konni wuduk ka ta wusur wu mangka barang doh. Hati wuduk komer ko Pana bareng Jebon, minta tolong maju Nenek. itu itu, nak song ali maksud berarti itu Beda-beda. Itu hari salak udah mulai itu. Pas salak di sana bilang Ah, rom itu dalemnya ho parah manap sampui hari duaan di